ada jidukan vitamin juga yang kita dapatkan. Ini momen semalam ya di rumahnya Amina, masya Allah. Terciduk ada abang Fatih dan Enin. Masya Allah ternyata Enin semalam pun ikut bersabda ya, menemani. Pandanya Abang L juga main ke tempatnya Aurel. Luar biasa, Masya Allah. Mudah-mudahan sehat selalu dan pastinya mudah-mudahan semakin banyak dukungan yang diberikan dari orang-orang baik yang selalu tulus mencintai idola kesayangan kita. Kemudian juga persahabat di postingan ini banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan diantaranya dari akun Rahma 08816. Itu Mama Kejora bukan sih? Katanya itu ya ada sebuah pertanyaan Kita lihat nih jawaban Dari akun Nengsun Nengsun mengatakan Iya Mama Kejora katanya itu Alhamdulillah seneng banget lihat ninya Al-Fatih lagi Masya Allah Saya selalu ya untuk keluarga Lesler Kita selalu mendoakan yang terbaik Berikutnya persahabat ada informasi juga Dari Abeni Molina Sofian Baru saja mengunggah postingan foto persahabat dia ya, Bareng Kak Rara Tentunya istri dari A.A.Beni Molenzovian Kita mendapatkan informasi sahabat ya Di simak Ternyata akad nikah itu sudah dilaksanakan Di Mekah pada hari Senin Tanggal 10 Oktober Ini bulan kemarin dilaksanakannya Masya Allah A.A.Beni Kita juga salvok dengan kalimat caption Yang dituliskan Pandangan pertama, hoyong kepo tiasa asesena di privat slow respon, Masya Allah. Kuma acara nagusti, Lami pisan neng Jalur besi tempan, te masyaallah. Masya Allah. Pantang menyerah, Kuma usaha jalur langit mah Gening di respon, Doa we singtari, Kedah di akad ken, Nukiyu ma, Mile ayanunikum, Sat sit set cinna, Alhamdulillah, Satil jana, Amin, Tos percantan ka akang, neng. Baik, Aku mah masya Allah banget ya. Ternyata, Albin ini bersahabat ya, selalu berdoa kepada Allah untuk mendapatkan Kak Rara. Masya Allah, luar biasa ini namanya jodoh bersahabatnya. So, percakapan Tentunya pesan dari Albin dengan Kak Rara luar biasa. Mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah, mewadah, dan warahmah. Amin. Kita lihat juga persahabat di kabar selanjutnya Ada postingan video Abang L persahabat jadi ya akun Instagramnya Om Izhar Tadi pagi, Masya Allah Abang L ini Dinyanyiin Nina Bobo oleh Om Izhar malah joget-joget Persahabatnya, ini anak pinter banget Luar biasa, Abang Fatih Kita lihat juga kalimat caption yang dituliskan Biasanya bayi dinyanyiin Nina Bobo ketiduran Eh ini malah joget, ampun dah bang Fatih, kata Om Izhar, Masya Allah ini mah cute banget persahabat ya Dan kita lihat juga di kabar selanjutnya ada postingan dari l 21, Ada sebuah kalimat yang diunggah Media sosial seringkali membuat kita lupa dengan dunia nyata Sehingga apapun yang ada di dunia maya membuat kita seakan tuh segalanya Tapi di sisi lain terkadang kondisi seperti ini malah dibuat kesempatan oleh mereka demi uang Memang betul sekali persahabat ya banyak yang mencari-cari kesalahan, terutama lesi dan bilar. Ya, kita harus selalu support yang terbaiknya untuk idola kesayangan. Mudah-mudahan idola kesayangan kita ke depannya menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi keluarga yang harmonis dan selalu bahagia. Kemudian juga, persahabat, ya, ada informasi juga untuk semuanya. Banyak yang nggak bisa voting ya di Langit Musik kali ini. Ada informasi juga dari Langit Musik yang diolah oleh Lawyer von Di sini untuk web votingnya itu lagi diperbaiki, persahabat, ya. Bismillah aja semangat dan sabar untuk Leslar Lovers. Kita yakin bahwa idola kesayangan kita akan Tentunya bisa menang di Ajang IMA 2022. Doakan support yang terbaik untuk Bunda Lesti Kejaran. Ini dulu informasi di pagi hari ini bagaimana tanggapan kalian. Silahkan berkomentar. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.